Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 12, ayat 43-51. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi, apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi, tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.